Dan semakin banyak salawat kepada Rasul, khususnya malam Jumat dan hari Jumat, semakin terjamin, diampuni dosa kita, diangkat kesusahan, dilunasi hutang, dapat syafaat Nabi Muhammad dan seberapapun banyak salawat, kita akan dapat 10 kali rahmat. 1 kali salawat, 10 kali rahmat. 100 kali salawat, akan dapat 1000 kali rahmat seribu kali salawat akan dapat sepuluh ribu kali rahmat dan silahkan kita milih mau berapa banyak faham? untuk hajat kita hulu nasi hutang untuk kesembuhan penyakit, untuk mendapatkan keturunan anak salih-salihah dan penhafal Al-Quran dan apapun hajat kita termasuk salawat adalah salah satu kunci menabulkan hajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala faham?